...dimanfaatkan untuk domestik yang dimiliki desa itu kan selama ini kita belum bisa untuk disewakan... ...karena memang baru berwujud bangunan ya. dengan bantuan pengembangan desa wisata ini nanti... Bisa dimanfaatkan untuk menambah fasilitas yang ada di desa Karangdutjo. Kita tahun ini juga dapat bantuan untuk pengembangan seni dan budaya. Kita dapat bantuan itu senilai 90 juta itu untuk pengadaan gamelan. Terus kita dapat bantuan lagi untuk pengadaan pakaian tradisional Kami ada satu pendopo. Yang kedua ini yang sangat diperlukan juga karena mayoritas tamu kami adalah. Wisatawan mancanegara, yaitu kami, ingin toilet yang bersandar internasional. Satu lagi di kompleks ini adalah untuk air dengan fasilitas ibadah, yaitu musola.